Hey all, kembali lagi di review mobil Car Driving Indonesia Revap. Toyota Prius, merupakan mobil hibrida pertama kali yang dijual diproduksi massal oleh Toyota di dunia. Prius sendiri diambil dari bahasa latin yang berarti sebelum. Mobil ini sendiri sudah melewati 5 generasi, diluncurkan di tahun 1997. Toyota Prius generasi pertama lahir dengan kode XV10, berbentuk mobil sedan. Kemudian muncul generasi keduanya pada tahun 2003, berkode XW20. Dan mulai dari generasi inilah, Toyota Prius menggunakan bentuk liftbacks yang biasa kita lihat. Tahun 2009, kendaraan Hybrid ini mendapatkan model pengganti kembali, ditandai kode XW30. Secara bentuk bodi memang agak terkesan mirip dengan generasi yang sebelumnya, tetapi beda. Nantinya kita akan bahas generasi yang ini. Setelah itu, muncullah beberapa line-up keluarga Toyota Prius pada tahun 2011 seperti Toyota Prius Plug-in Hybrid yang basisnya diambil dari Prius Liftback. Toyota Prius V atau Toyota Prius Alpha Toyota Prius C atau Toyota Aqua terakhir di generasi terbarunya yaitu XW50 yang diluncurkan tahun 2016. Tetapi generasi ketiga tahun 2011 mengandalkan mesin 1.800 cc dengan 4 silinder VVT-i Dikombinasikan motor elektrik menggunakan permanen magnet synchronus motor. Mesin tersebut tenaga maksimal yang dapat dihasilkan mencapai 98 HP dan torsi 142 Nm. Sementara itu, untuk tenaga motor elektriknya mencapai 80 horsepower dengan torsi 270 Nm. Tenaga mesin tersebut dicalurkan ke dua roda depan dengan melalui transmisi air Electronically Controlled Continuous Variable Transmission atau CVT Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita tes mobil ini Pengujian pertama, yaitu soal akselerasi Hasil yang didapat dari 0 ke 100 km per jam menjadi waktu 6,9 detik Kecepatan yang dapat diraih mobil ini, di angka 180 km per jam Untuk waktu pengereman, dari puncak kecepatan 180 ke 0 km per jam, yaitu 3,2 detik Untuk fitur, disematkan cross control, tetapi belum dilengkapi dengan sistem pengaraman otomatis ketika mobil mendeteksi akan menabrak objek yang ada di depan. Selanjutnya, kita bahas soal radius seputar. Bisa katakan mobil ini memiliki radius seputar yang tidak mengusankan. Dan tes tanjakan mobil ini memiliki kelemahan ketika dihadapkan dengan medan atau jalanan yang terjal jadi mobil ini gagal dalam menaklukkan tanjakan yang lumayan terjal ini tetapi kalau kalian terpaksa mungkin kalian bisa mencoba cara yang saya lakukan ini yaitu dengan berjalan secara terbalik kalian mundur Test terakhir adalah off-road Untuk di jalanan tanah yang ringan, mobil ini tentu saja masih bisa diandalkan Begitu juga ketika kita melewati genangan lumpur Mobil satu ini masih sanggup, walaupun sempat ada beberapa kali stuck. Namun, kalau soal urusan tanjakan off-road, tanjakan pertama masih bisa dilewati. Di tanjakan kedua, mobil ini tidak bisa melewatinya.